Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 96, 97, dan 99 pada tema 3 kelas 5 Makanan Sehat Baiklah saja kita bahas di halaman 96 Lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas Berikanlah penjelasan untuk setiap keberagaman yang kamu temukan Sebuah contoh telah diberikan untukmu Nomor 1 Organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri Berdasarkan kebutuhannya Serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain Nomor 2 Organisasi petani irigasi P3A tidak tergantung pada pihak luar berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya artinya organisasi ini Terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan berbeda-beda, yang ketiga, organisasi petani pemakai air bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Artinya, organisasi. Ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 97. Kita langsung saja baca di sini. Menurut pendapatmu, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Kita jawab. petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik berkelanjutan dan mandiri. Berikutnya kita akan jawab di halaman 99 Berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang sama denganmu? Jawaban, ada beberapa yang memiliki kesamaan Berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang berbeda denganmu? Jawaban, ada beberapa yang memiliki perbedaan Pertanyaan berikutnya, apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang sama? Dapat berlatih bersama-sama. Apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang berbeda? Jawaban, dapat belajar keterampilan yang lain. Berikutnya, Berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang sama denganmu? Ada beberapa yang berasal dari daerah yang sama. Berikutnya, berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang berbeda denganmu? Ada beberapa yang berasal dari daerah yang berbeda. Apa manfaat dari memiliki teman? Yang berasal dari daerah yang sama Saling berbagi pengalaman Apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda? Dapat mengetahui keragaman budaya daerah lain Berikan kesimpulanmu Keragaman merupakan hal yang indah karena dengan keberagaman kita dapat mempelajari kebudayaan atau kebiasaan dari orang yang berbeda latar dengan kita. Berikutnya kita akan menjawab ayo renungkan di halaman 99. Bagaimana sikapmu dari hari ini ketika bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas? Baik kita jawab dari yang pertama Sikapku saat bekerja sama dalam kelompok sudah mencerminkan menghargai perbedaan Misalnya saja Ketika teman lain mengalami kesulitan maka semua anggota akan dengan sukarela membantu Pertanyaan kedua Apakah sikapmu sudah mencerminkan sikap menghargai perbedaan Iya Mencerminkan sikap menghargai Perbedaan Ceritakan bagaimana kamu bekerja sama dengan kelompokmu Saya bekerja kelompok dengan sangat kompak Kami saling menghargai perbedaan Misalkan perbedaan pendapat Kegiatan bersama orang tua Baik Langsung saja kita bahas Hari ini saya telah belajar tentang mengidentifikasi Pembangunan sosial budaya di Indonesia Melakukan kegiatan dalam kelompok Praktik diskusi Dan merancang iklan elektronik Hal yang menarik adalah Saat bekerja sama Merancang iklan elektronik Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.